Oke, okay, selamat malam. Saya akan kasih caranya bagaimana cara download uh, MotoGP 2020 game yang tanpa iklan dan ada link downloadnya. Di sini yang saya touch ini adalah link download uh, berbentuk note ya, karena di dalam note itu ada 6 part linknya. Jadi bisa kita download. Kita coba klik. Nah di sini kita kelihatan link yang downloadnya ada 6 ya Kita bisa langsung pakai eh, 41 ini contoh aja Cara downloadnya Ini kita download gamenya ini sebenarnya di Control C ya Di Yaseir252.com Jadi kalau mau cek di sana bisa Cuma di sana ada Ads nya Kita bisa langsung lihat sini lepas aja nah pada saat kita nanti download misalnya ada muncul yang kayak nah ini bisa ya kalau pas posisi kayak gini bisa biasanya posisinya sini uh, akses kuota habis gitu ya jadi caranya kalian tinggal di-add sini aja itu shortcut drive ini taruh aja di kalau kita mau bikin folder baru bisa misalnya folder uh, MotoGP ya, oke okay. MotoGP klik folder add shortcutnya, kemudian kita buka drive kita yang di MotoGP ya, hmm, kayak lewat sini bisa eh kita buka Google Drive ya. cek di MotoGP MotoGP MotoGP mana ya oke okay. nah, di sini kita udah dapat link shortcutnya itu jadi untuk downloadnya tinggal klik kanan aja kemudian make copy dia akan muncul sebelahnya ketika ada copy sini artinya dia sudah terdownload masuk ke dalam Google Drive kita. Tinggal kita download aja. Klik kanan. Eh, download mana ya tadi? Klik kanan harusnya bisa nih. Oh ini, download ya. Download anyway, nanti dia akan muncul lah. Tinggal kita start download aja. Setelah kita start download, setelah selesai ya nanti biar enggak memenuhi kuota dari mana dari Google Drive kamu ini dihapus aja di remove ini juga di remove nah untuk menghilangkan di juga di remove keduanya di remove aja oke okay, artinya eh uh, nah ini juga di remove ya tadi saya lupa remove oke okay cek lagi, ini belum ke remove masih loading gak ya oh intinya di, di remove aja sampai hilang, nah berarti dia uh, kuota storage dari google drive akan kembali normal segitu aja, jadi untuk part-part yang lain tinggal di download aja oke okay. thank you